Ratu Bidadari bersama saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat Hai guys mungkin saat ini yang lagi viral adalah Vagina perempuan belatung atau vagina belatung Yang mungkin viral di sosmed ya vagina belatung yang penuh-penuh dipenuhi oleh belatung Kok kebetulan pas saya, saya lagi makan ya Ini saya lagi makan geprek guys dan pembahasan kali ini, yang mau dibahas adalah vagina belatung. Vaginanya perempuan yang dipenuhi belatung. Ini menarik banget. Hmm, mantep. Hmm. Uh, Pedasnya terasa, terus sambelnya juga, uh, legit. Hmm, mantep, mantep, mantep. Dan kopinya, kopi susu guys. Mungkin Terutama Generasi milenial <laughs> <real> <laughs> Dan anak-anak muda Mungkin pasti searching tentang Viral vagina belatung tersebut Dimana seorang pria dan wanita Melakukan hubungan intim Atau hubungan Berstubuh Layaknya suami istri Terus di vaginanya tersebut Di memeknya tersebut Ada sejumlah belatung nah ini fakta atau mitos pertanyaannya kok kok segitunya dulu sebersih-bersihnya wanita sejorok-joroknya wanita entah itu nggak pernah cebok atau itu nggak pernah gimana ya nggak pernah bersihin alat vitalnya kok sampai ada belatung mungkin kalau apa ya, kermi kermi itu kayak semacam itu loh itu loh, apa yang uget uget itu loh apa itu cacing mungkin masih kemungkinan masih di, bisa kita nalar atau logika mungkin karena dia cacingan tapi kan biasanya keluar di anus di lubang belakang kalau di vagina mungkin jarang-jarang ya kalau mungkin memang pernah terjadi hal seperti itu itu di India seorang wanita hamil ketika hamil itu ya mungkin pas bersalin ada kain potongan kain yang pernah masuk ke dalam lubang vaginanya dan beberapa next beberapa bulan kemudian vaginanya tumbuh belatung dan bahkan ada e, seorang dokter yang mengambil belatung tersebut satu persatu di dalam vaginanya itu fakta di India gitu loh nah Masalahnya yang di Indonesia ini kira-kira bener belatung, atau settingan, atau drama, guys. Mungkin akan ratu bidadari dari terawang ya. Tapi sebelum saya menerawang, saya mau makan dulu ya. Mau makan geprek dulu ya. Kira-kira vaginanya itu asli belatung, atau itu settingan, atau sensasi, atau gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. mantap ayamnya gurih banget terus apa tas turunnya juga empuk gitu loh ya enggak kolot enggak kolot hmm. dan dipadu dengan capek dengan sambal yang luar biasa segar hmm oh my god ah Mantap Oke okay, Ke dalam pembahasan Viral vagina belatung Kira-kira dalam penerawangan Ratu Bidadari itu asli atau real Oke okay. Tunggu, tunggu Saya akan menerawang Kira-kira itu settingan atau real Oke okay guys, uh, barusan Ratu Bidadari menerawang kebenaran fakta atau mitos, settingan atau drama atau sensasi. Ternyata itu bukan settingan dan bukan fakta. Maksudnya memang kebetulan. Kebetulan ketika dia melakukan hubungan intim atau hubungan apa ya itu ya. Hubungan seksual terus di vaginanya keluar belatung. Maaf ya, ini bukan settingan. Maksudnya kalau settingan kan sesuatu yang dibuat-buat atau cari sensasi ya. Dan ini juga bukan real dalam artian memang asli di situ ada belatung. Kebetulan ketika dia melakukan hubungan telarang tersebut ada belatung. Jadi di sini tidak ada uh, settingan, terus tidak ada rekayasa, terus tidak ada apa? Memang asli real dan tidak ada hubungannya dengan sihir gitu. jadi ini real kebetulan jadi jawabannya adalah real kebetulan viral vagina belatung belatung di dalam vaginanya perempuan gitu aja guys mungkin sampai di sini. kalau ada video-video viral ada sesuatu yang perlu saya terawang yang trending topic silahkan kirimkan video atau datanya buat teman-teman atau sahabat ratu dari yang nonton kirimkan ke WhatsApp saya WhatsApp saya nomor saya ada di bio YouTube saya kalian bisa tonton bisa lihat uh, save nanti kalau ada fenomena-fenomena apa yang perlu saya bahas untuk saya buat the konten silahkan kirimkan ke WhatsApp Oke okay? jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV like and comment Insya Allah, nanti sore saya akan membahas kebenaran fakta atau mitos tentang video beredarnya Nagita Slavina yang bugil tersebut Kira-kira itu video tersebut asli Nagita Slavina, istrinya Raffi Ahmad atau bukan Saksikan di channel Youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat